Halo sahabat home studio, perkenalkan nama saya Meliana. Teman-teman, playsmarlearning.wetrischool.com adalah playlist belajar dari situs pengembang web terbesar di dunia yaitu Wetrischool. Setelah teman-teman mengikuti video pembelajaran sebelumnya mengenai proses registrasi di website Wetrischool, selanjutnya kita akan sama-sama mempelajari tutorial yang diberikan oleh Wetrischool. Caranya, kita klik tombol tutorial. Di sini kita diajak untuk mempelajari basic web development. Ada banyak hal ya teman-teman kalau di basic web development kita akan diajak belajar HTML, CSS, JavaScript. Nanti selanjutnya kita akan lanjutkan dengan belajar CSS Framework, JS Framework, Programming, Server Script, Database, Data Science, XML. Nah itulah yang ditawarkan oleh wetryschool.com. Pada bagian pertama ini kita akan mengenal tentang HTML. Wow, ada 65 bab ya teman-teman. Asik banget nih belajarnya, sangat terstruktur. Yuk kita mulai pembelajarannya. Di bagian HTML tutorial ini untuk bab yang pertama judulnya tentang default. Apabila teman-teman kesulitan menggunakan bahasa Inggris untuk belajar, web sudah menyediakan settingan yang bisa kita ubah. Ada pada bagian ini, kita klik, lalu kita bisa mentranslate halaman web ini. Pilihlah bahasa misalnya kita ingin menggunakan bahasa Indonesia. Maka kita akan dapat membacanya dalam bahasa Indonesia. Tutorial HTML HTML adalah bahasa markup standar untuk halaman web. Dengan HTML, Anda dapat membuat situs web sendiri. HTML mudah dipelajari dan Anda akan menikmatinya. Yuk kita pelajari mulai sekarang. Pengenalan HTML HTML adalah bahasa markup standar untuk membuat halaman web. HTML singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML adalah bahasa markup standar untuk membuat halaman web. HTML menjelaskan struktur halaman web. HTML terdiri dari serangkaian elemen. Elemen HTML memberi tahu browser cara menampilkan konten. Dan elemen HTML membeli label bagian konten seperti ini adalah judul, ini adalah paragraf, ini adalah tautan, dan sebagainya. Ini adalah dokumen HTML yang sederhana. Sintaksnya dapat dituliskan dengan diawali tanda seru doc type HTML, kemudian tag HTML, head, title, dan seterusnya. Dari dokumen HTML sederhana ini dijelaskan bahwa tanda seru doc type HTML mendefinisikan bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML5. Kemudian HTML elemen ini merupakan akar halaman HTML. Kemudian elemen head, ini merupakan informasi meta tentang halaman HTML. Elemen title, ini menentukan judul untuk halaman HTML yang ditampilkan dalam bar judul browser atau tab halaman ini. Lalu ada elemen body, mendefinisikan tubuh dokumen. Dan merupakan wadah untuk semua isi agar terlihat seperti judul, paragraf, gambar, hyperlink, tabel, daftar, dan sebagainya. Kemudian ada elemen H1, ini mendefinisikan judul besar, heading 1. Lalu ada elemen P, ini untuk paragraf, inilah penjelasan dari dokumen HTML sederhana yang diperkenalkan di sini. Kita lanjutkan pembahasan tentang apa itu elemen HTML. Elemen HTML ditentukan oleh tag awal, beberapa konten, dan tag akhirnya. Jadi, untuk penulisan elemen HTML selalu diawali dengan tanda lebih kecil. Nama tagnya ditutup dengan tanda lebih besar. Lalu di sini dituliskan kontennya. Lalu penutupnya tag, disebut tag penutup. Diawali dengan tanda lebih kecil, garis miring, nama tagnya, kemudian tanda lebih besar. Nah elemen HTML adalah segalanya untuk memulai tag awal hingga tag akhir. Jadi contohnya di sini ada tag H1, ini merupakan tag heading 1. Penulisannya diawali dengan tanda lebih kecil, H1, ditutup dengan tanda lebih besar, lalu kontennya heading pertama saya. Ditempatkan pada bagian ini. Lalu ditutup dengan tanda lebih kecil, garis miring. Tagnya H1. Terakhir menuliskan tanda lebih besar. Inilah tag penutup. Contoh lain untuk paragraf. Berarti penulisannya tanda lebih kecil. P untuk paragraf. Tanda lebih besar. Isinya paragraf pertama saya dituliskan pada bagian ini. Lalu ditutup dengan tag penutupnya, tanda lebih kecil, garis miring, tag P, lalu tanda lebih besar. Nah ini adalah tag-tag pertama yang kita bisa pelajari ya. Mengenal heading 1, tag pembuka, tag penutup. Kemudian tag P, ini pembuka, lalu penutup untuk paragraf. Nah beberapa elemen HTML, ada yang tidak melibatkan. Ada yang tidak memiliki tag penutup, contohnya br, br ini breaking row. Nah elemen ini disebut elemen kosong, elemen kosong tidak memiliki tag penutup. Selanjutnya kita belajar tentang web browser. Ini contohnya ada web browser Chrome, Edge, Firefox, Safari, Browser-browser ini untuk membaca dokumen HTML dan menampilkan isinya. Nah, Browser tidak menampilkan tag HTML lagi, tapi menggunakannya untuk menentukan cara untuk menampilkan dokumen. Artinya, tag-tag tersebut tidak ditampilkan di browser, yang ditampilkan hanya isinya saja. Seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dituliskan kembali tentang struktur halaman HTML, cara penulisannya. Kita juga perlu mengenal sejarah HTML. Sejak awal, World Wide Web, ada banyak versi HTML. Itu mulai tahun 1989 nah, sampai tahun 2017. Tutorial ini menggunakan seri HTML5 yang terbaru. Semangat terus ya teman-teman belajar webnya. Terima kasih.